Tentunya seputar Ayu Ting Ting, informasi yang pertama di sini ada status terbaru nih yang Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya, menembak dan mendaki. Inilah keseruan Ayu Ting Ting hari ini bersama dengan Ayah dan juga Bunda Ayu Ting yang sedang jalan-jalan sekaligus hiking. Dan juga sambil membahagiakan kedua orang tuanya Kebahagiaan Ayu ting adalah bersama dengan keluarga dan juga tim Hore yang selalu ada dan dekat dengannya Status tersebut pun komentari oleh beberapa sahabat Salah satunya dari eustory92 Happy weekend tete, happy weekend bu Ayu 8 menit yang lalu Dari cinta Nurul Sarah 3 menit yang lalu semoga diberikan kesehatan Masya Allah kita semua aminkan ya amin ya Robbal alamin dan ini juga ada status terbaru dari mom Aiting, ibunda Ayu Ting Ting yang hari ini merasa sangat bahagia. Bisa kumpul bersama dengan keluarga di salah satu pegunungan yang ada di Indonesia. Subhanallah, alamnya luar biasa cantik. Indah Ayu, ayikis dari ajak liburannya ya. Melihat tempatnya kok aku merasa dezaku, so bareng keluarga sekalian hiking ya. Happy selalu baby cang ya. Bendaki itu sangat melahkan ya Yeu. Ya, happy weekend ke Ayu dan keluarga, happy dan sehat terus ya Teteh. Dari Mina Isi, 9 menit yang lalu. Berita selanjutnya juga di sini ada Ayu Ting yang lagi demam, lato-lato pemirsa. Ayu Ting lagi nyoba permainan yang sedang viral saat ini, bermain lato-lato permainan. -lato, Bermain lato lato susah susah gampang nih pemirsa harus konsentrasi hanya orang-orang yang ahli dan tidak takutan kena nih yang bisa bagi sahabat semua selamat menyaksikan nih kegiatan entertaining hari ideal spesial di hari libur dan bagi sahabat semua yang lagi liburan bersama dengan keluarga semoga selalu bahagia dan semoga rezekinya gak pernah putus ya amin ya robbal alamin semoga selalu dilancarkan segalanya. Doa terbaik untuk semua penonton Mimin semoga selalu diberikan kesehatan dan pastinya semoga selalu diberikan barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke sahabat semua selamat menyaksikan semoga tayangan Mimin memberikan informasi dan pastinya menghibur. Oke sahabat selamat siang selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hati-hati panto, pegang gituan. Aman. Dia nggak hmm. turun. Eh jangan bawa makanan. Ibu-ibu, bapak-bapak, di yeah. sini sudah memasuki hutan monyet. Oh. <laughs> Makanannya harap dimasukkan ke dalam kantong atau dalam tas. Mengerti bapak, -Bapak ibu, bawa pisang. Mengerti bapak-bapak, jalan ibu. terus, ikuti komando saya ya. Yeah. Sebelah kiri saya, Ini sedang ada yang namanya Reboisasi ya ibu oh, oh, Reboisasi ya, ya, ya. Emang Reboisasi apa bu? Penanaman kepada hutan yang gundul Oke oh, oh, oh. oh, Jadi bukan palak doang yang gundul ya nak oh, oh, Iya iya iya iya Iya iya, iya. Ayah, bisa, Ayah, bisa bisa <laughs> Ayo jangan berisi Ayo jangan berisi Ayo jangan aja ya Hah Mukanya Makan, cepet banget, nggak kuat. Ini pelan-pelan dong, kita satu kilo lagi ya, ibu Ketan Ketan rata, jelas, rata. Jelas, jelas. <laughs> Sekarang kiri. Gantian kaki, jalan. Jangan lihat ke atas. Menunduk semua ada lubang awas. Hati-hati ya, mau anak kecil dipegang anak kecilnya bapak ya Ya, buat Ada awas ada lubang Masuk dulu lagi. lagi Oh, sudah segera suaranya ya Ya, lagi ya, Masya Allah Masya Allah ada timbatan. Timbatan timbatan. ibu. Ayu Ayu ting Tingting, kamu enak-enakan ya pulang duluan ya nih. Anak bu, udah sampai pucet nih. Buat nyampe ke sini penuh perjuangan. Dia pulang ninggalin kita, kiga bisa bisanya tuh. Kita udah sampai dia pulang. Hah, kiga video call gua nggak tega bu. Gundanya, nggak gua bingung mau kemana lagi nih takut salah lagi. Gua udah lelah salah-salah mulu. Tuh bayi ini. Mas Siapa? Akan nyari siapa? Nyari Beno Nyari Beno Akak jauh-jauh sini nyari Beno kak Ngapain kak? Hah? Halo. Lu per percuma kak sini Mereka kabur kak dari kita Si Ayah sama si Ayu kabur Mereka nggak mau ketemu kita nak Padahal kamu udah jauh-jauh Ketemu sama Beno Sih malu kasihan, Mana? Oh, enggak jalan ke bawahnya masuk ya Allah. Bagus-bagus oh, amat sih kalian di sini nih. Sudah lama lagi ya, Pak. Kiga, Kiga kotor dong, sayang. Nah, oh, ya. Ayo. eh, Kiga mau ke mana? Eh. Main masuk-masuk aja. Begitu ya, aja. Kiga. Ini. Bang Samran Reza, bener nggak sih, Ja, ini jalannya, Ja, kok gue curiga bukan sih kata lu jalannya bagus? Reza, oi. Lewat yang dari sana. Udah ada sana. jalan besarnya tadi soalnya langsung belok ke sini gitu. Pak nah, ya, katanya sih, di Tuh, nah, kita mau ke sana, katanya ini ya tempatnya Reza, ini bukan? Tuh. Berarti aku harus lewat jalanan itu. Oh, oh, kata Reza jalannya. Kita di mana Le? Kita di mana? Kita <tuh> nyasar. <tuh> Malah orang mau main sepedahan loh. No. Tapi jadi tahu ada tempat main sepeda di sini buat downhill downhill itu juga. Abis juga. No. Bapak tolong baba Biasanya kalau kayak gini gini kamu bapak. Bukan... Abah jalan aja begini, tuh bunyi. Kita sampai berhenti nih. Mau, mau pulang juga. Udah begitu kan. mau gimana? Mbak Yeni sampai tegang tuh. Mbak Yeni sampai yang biasanya mabuk tegang. Hilang mabuk ya. Bagus mbak. Ini kita lagi terapi kamu biar nggak mabuk. Ayo Bismillah kita jalan lagi ya. Ya Allah. Duh offroad bener ini gue offroad ya Allah. Oh salah os konsentrasi Iyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang punya rumah di sini mau ngapain ya? Wah jalannya oke kita kemana ya? nih? Si Aka juga tegang. Aka diem aja dari tadi kak tegang. <laughs> Aka, Aka kita bisa kak kita bisa bisa ya? Bilang bubu bisa gitu. Bubu bisa. Oke. Okay. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. Lama nih. iya, yeah. Ini daerah apa? Cijeruk ya, Pak? Ini, Pak. Cijeruk apa? Tajur Halang, sih, Pak? Ini, Pak. iya, Halang? Tajur Halang, bukan Cijeruk. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,